Tempat mana, nama saya Tata. Hari ini saya lagi duduk sama sama siapa ya? Saya nggak tahu. Ayo kita jalan-jalan ya. Kita cari Miko yuk. go kenapa sedih? Kenapa sedih? Dia sedih oh, mau kayak wajah sini, sini, sini, aja. coba, coba kita main sama adebian. tenang, si no po si mana ya? coba kita bermain sampai malam. ah, saya capek. hmm, coba jadi buah ada apa ya nah ada bentuk gini teman-teman ayo kita cari cuma hmm. teman -teman satu teman-teman ada dua hmm, ada juga ya teman. terima kasih dua aja hmm, coba main sepeda ya yang kemarin Kemarin Sekarang Kita bermain apa ya sini kayaknya Coba ya Jatuh Gak apa-apa deh teman-teman Coba kita tunggu Kita ya Kita gitu naik sepeda dulu jatuh. Kalau jatuh Gimana teman-teman kita siang dia teman saya tadi dia lupa anjing kita berubah jadi bebek dan bebek hitam tapi bisa berubah jadi anjing nah. hmm, baru hilang lagi adiknya bisa kita memburu anjing sekitar ini mama Diania menjadi punya anak kita diambil Ayo kita duduk ya. Oh, hmm. lelah juga. Sudah duduk di samping mana, teman Samping sini nah, di besi besian Kita main apa? Orang, kita main apa ya? Hmm. Coba cari bunga Coba hari kita jemput bunga Nangis kita ambil sama teman kita yang mau mau aku bisa pastinya deh so bosan tapi aku cari teman, teman ada bosan juga ya teman-teman soal -teman, adek sama anjing kita Sekarang, kita sel sudah selesai membuat video. Sekarang, bilang dadah!